Shalom, salam damai dalam kasih kristus Saya membuat video pada kali ini Untuk memenuhi sebagian tuntutan Bagi subjek atau politisme Semester ke-6 2021 BTSN nah, Pada tahun 2015 yang lalu Saya menghidap tekanan yang berat Dan disahkan sebagai penghidap Sesuferinya si oleh pakar sekretari Malaysia Iblis mudah Menguasai, mengontrol Mengacau, mengikat Dan menjatuhkan orang yang sedang dalam depresi Bermula daripada simptom-simptom yang ringan Contohnya uh, Saya pada ketika itu Saya dapat merasakan bahwa saya Kehilangan kasih yang mula-mula Saya kehilangan uh, Walaupun anak saya masih kecil Dan memerlukan perhatian yang lebih Yaitu Anak kami Hesi, Oli dan Onel Mereka baru berumur 3 tahun Dan yang satu bayi 4 bulan Tetapi saya Betul-betul kehilangan kasih Siap tidak memedulikan anak-anak ini Dan anak-anak ini terpaksa dijaga oleh ibu saya Nah Selain daripada itu Saya juga pada waktu itu Saya suka menyendiri ataupun mengasingkan diri Dan tidak suka bergaul dengan orang lain Saya hilang selera makan Dan tidak berminat untuk mengurus diri sendiri nah ini adalah tanda-tanda awal ataupun hal-hal yang orang itu di tekanan dan dalam masa yang sama dikuasai oleh roh kegelapan dikontrol oleh iblis iblis telah meragut kasih yang ada di dalam kehidupan orang yang uh, sedang berada di dalam tekanan dan seterusnya uh, simptom yang lebih parah yang saya alami pada ketika itu ialah keinginan untuk membunuh diri dan pada waktu itu saya mengalami beberapa kali cobaan untuk membunuh diri sendiri dimana antara pengalaman yang pernah saya lakukan yaitu saya menukup, saya menukup um, hidung dan mulut saya dengan plastik dan kain supaya saya kehilangan nafas dan saya tahu ini merupakan kuasa iblis yang mengontrol dalam kehidupan saya pada waktu itu dan seterusnya uh, saya juga bila saya rasa tertekan tekanan menguasai diri saya iblis pula senang-senang sudah untuk mengontrol saya untuk melihat ada darah keluar daripada tubuh saya lalu saya mencucuk cucuk jarum di setiap jari saya dan saya um, apabila saya melihat darah-darah yang keluar daripada tubuh saya sometimes saya akan hiris tangan di sini apabila keluar darah daripada tubuh saya ini barulah saya akan merasakan uh, rasa lega sedikit dan saya tahu bahwa itu merupakan pekerjaan iblis yang mengontrol diri saya secara pribadi pada waktu itu Nah bukan saja keinginan untuk membunuh diri ataupun mencelakakan diri sendiri Tetapi saya juga uh, dikuasai oleh iblis untuk mempunyai keinginan untuk membunuh orang lain Saya ingat pada waktu itu saya sangat-sangat kasihan dan saya sangat-sangat uh, sepertinya tidak ada guna saya Karena pada waktu itu saya juga mengangkat senapang depan-depan suami saya Hariun pada ketika itu Dimana saya bilang, saya cakap sama dia saya akan bunuh kau, saya tembak kau lepas tuh baru saya tembak diri saya sendiri saya bilang dan saya tahu bahwa itu adalah satu ikatan kontrol daripada kuasa iblis, setan kalau roh kegelapan yang mengikat diri saya bahkan ambil kesempatan ketika saya tekanan dan iblis merasuki diri saya pada ketika itu nah uh, sehinggalah pada suatu waktu saya Tuhan memberi kesadaran kepada saya Ketika saya menghidap uh, Saya terkena penyakit demam dengue dan kencing tikus Saya terpaksa terlantar di hospital Saya dirawat di hospital selama satu minggu Dan dalam masa yang sama Suami saya yang hantar pergi di hospital Tetapi ternyata pada akhirnya dia juga uh, Di hospital Bersama saya karena kami menghidap penyakit yang sama Dan saya tahu pada masa sekarang Saya tahu sekarang bahwa itu merupakan rancangan Tuhan kesedaran yang telah Tuhan berikan kepada kami peluang yang telah Tuhan sediakan buat kami pada waktu itu, karena ketika saya terlantar di hospital pada ketika itu saya mulai dijamah oleh Tuhan, bahkan saya dapat merasakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan bekerja Tuhan menjamah hati saya sehingga saya dapat merasakan secara perlahan-lahan Tuhan mengendalikan hidup saya saya mulai rindu terhadap anak-anak saya, saya rindu untuk mencium anak-anak saya semula dan Uh, saya persanji kepada siapa suami saya tidak ada sudah dan saya mulai merasa kasihan melihat dia terlantar di hospital pada ketika itu dan saya rindu untuk pulih seperti semula. Nah setelah saya berada di hospital itu selama satu minggu itu saya kembali dan mencari hamba Tuhan. Saya kembali dan mencari hamba Tuhan Dalam masa yang sama juga Pada ketika itu saya uh, Under rawatan dan mereka juga uh, Mendorong saya untuk kembali uh, Mencari hamba Tuhan Sebagai susulan pemulihan sepenuhnya Daripada tekanan ataupun depresi Lalu saya mencari hamba Tuhan Untuk minta berdoa pelepasan dan Pada waktu itu doa pelepa, uh, Antara hamba Tuhan yang uh, Melayani saya pada ketika itu adalah Pastor Jesua Pastor Duasa Pastor Numin dan istri Dan juga Penatua Lemudin Mereka melayani saya dalam beberapa Waktu yang berbeza-beza um, Dan saya dapat merasakan bahwa Secara perlahan-lahan Tuhan memberi kekuatan Tuhan melepaskan daripada saya uh, Ikatan kegelapan yang menguasai saya Selama itu dan Syukur puji Tuhan masa Kehidupan yang sisa ini Saya mengambil teka dan keputusan Hanya untuk mengikuti